Berat bagiku untuk terpaksa mengakui bahwa cinta memang tak mesti harus memiliki. Ku simpan niat dan mimpi lalu, kutulis mungkin kisah inilah yang esok buat.